Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisa Syafika dengan NIM 200605110021. Di sini akan mempresentasikan modul 8 yaitu mengenai hash table. Berhubung NIM saya adalah NIM ganjil, maka saya akan mengimplementasikan teknik double hashing. Teknik double hashing ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menangani collision. Itu caranya dengan melakukan hash terhadap key menggunakan fungsi hash yang lain. Dan juga menggunakan hasilnya sebagai jarak penentuan sel. Uh, untuk fungsinya itu ada Hasfang dua dengan parameter k itu sama dengan konstanta minus k modulus c modulus konstanta. Dan konstantanya itu adalah bilangan prima yang lebih kecil daripada ukuran tabelnya. Jadi bisa bisa bilangan prima apapun, yang penting nilainya lebih kecil dari tabel daripada ukuran tabel. Kemudian E, pada modul di sini dicontohkan konstannya sama dengan 5 untuk hasil dari fungsi hash tersebut sebagai jarak penentuan sel, sehingga hash value sama dengan hash fung 1 parameter key plus hash fung 2 berparameter key. Untuk implementasinya di sini ada tiga kelas, yaitu kelas data, hash table, dan hash table app. E, isinya kurang lebih sama seperti pada pendahuluan, yaitu kelas data di sini digunakan untuk menampung datanya atau keynya sendiri. Kemudian ada kelas hash table. Di sini ada deklarasi hash array dan size. Kemudian ada konstruktor hash table dengan parameter size. Kemudian ada display method display table. Ini digunakan untuk menampilkan tabelnya. Kemudian di sini ada hash pang satu ber parameter key bertipe data integer dan dia mereturn nilai dari key modulus size kemudian ada method hash fung 2 yang digunakan untuk teknik double hashing tadi dengan parameter key bertipe data integer dan mereturn konstanta minus key modulus konstanta, Di disini konstantanya saya menggunakan seperti pada modul yaitu 5, kemudian ada method insert metode insert bertipe data e, berparameter data bertipe data integer. Jadi ini digunakan untuk metode ini digunakan untuk menyimpan data atau menambahkan data. Jadi ketika e, array berindeks current atau indeks yang saat ini itu ada ada isinya maka hash value sama dengan hash value plus hashval 2, hashval dan hashval 2 ini adalah metode yang tadi hashval itu sama dengan hashval berparameter key yang ini, dan hashval 2 ini adalah yang ini, kemudian hasilnya itu adalah hashval hash u, hash modulo size selanjutnya jika array tersebut ada isinya, maka kita akan menginsert itemnya di dalam array tersebut. Selanjutnya untuk metode delete, di sini ada parameter key bertipe data integer, kemudian ada hashval dan hashval 2 kemudian e, ada kondisi ketika hash arraynya berindeks e, current itu tidak sama tidak sama dengan nol atau ada isinya, maka kita akan e, melihat kondisinya. Jadi ketika array tersebut key nya sama dengan key yang kita cari yang ingin kita hapus, maka e, kita buat variabel baru ber, bernama temporary atau temp dengan tipe objek data. E, kemudian kita menyimpan nilai yang tadi yang kuncinya yang kinya sama itu kita simpan nilainya ke dalam temporary. Selanjutnya e, array tersebut kita inisialisasikan dengan nol. Kemudian kita mengembalikan nilai dari temporary yang tadi kita simpan. Selanjutnya, di sini hash value sama dengan hash value plus hash value 2, hash value sama dengan hash value modul size, sama seperti uh, sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, jika array tersebut uh, key yang kita cari itu tidak ada, atau array tersebut kosong, maka dia akan mengembalikan uh, 0. Selanjutnya, untuk method find, kurang lebih sama. Di sini ada hash value dan hash value, 2. kemudian ada while loop. Ketika array tersebut ada isinya, maka di sini kita lihat kondisinya. Ketika array tersebut keynya, itu sama dengan key yang kita cari, maka dia akan mereturn nilai dari array tersebut. Kemudian ada hash value, hash value plus hash value kemudian kemudian hashval sama dengan hash value modul size jika tidak ditemukan atau, ataupun uh, hash array hashval-nya itu tidak ada isinya maka dia akan mereturn return 0. Untuk app-nya sendiri di sini saya coba run dulu. Ya. Jadi di sini ada method main. Jadi di sini ada method main, kemudian ada, ada inisialisasi dan deklarasi max size sama dengan 12, kemudian di sini ada variabel HT, bertipe objek hash table dan parameter max size, max size yang tadi 12, kemudian di sini kita panggil method insert, jadi kita menginsert 236, 178, 472, 769, dan seterusnya ada 8 uh, elemen. Hanya kita display dan hasilnya seperti ini. Untuk mengecek hasilnya di sini kita gunakan kalkulator, kemudian kita hitung uh, rumusnya yaitu 769 modulus 12 sama dengan 1. Kemudian 6 2 modulus 12 62 modulus 12 hasilnya 6 nah. <tuk> <tuk> <tuk> selanjutnya 62 modulus 62 modulus 12 6 2 modulus 12. Hasilnya dua Dan begitu seterusnya. Jika benar maka sudah benar. Selanjutnya di sini kita ada untuk mencari valuenya. Di sini kita ada inisialisasi value sama dengan 887. Kemudian jika uh, method find kita panggil method find dengan parameter value yang ini itu uh, tidak sama dengan 0 artinya ditemukan maka kita akan mencetak value ditemukan dan sebaliknya jika tidak maka kita akan mencetak value tidak ditemukan begitu juga dengan 709 di sini value 2 kita cek apakah ditemukan jika ditemukan maka kita akan mencetak ditemukan dan jika tidak maka kita cetak tidak ditemukan dan outputnya adalah 887 ditemukan 8, 709 tidak ditemukan ini adalah 887 sembilan tidak ditemukan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh